Dan di sini ada barongan. Oh, ada barongan. Oke, okay, barong saya bukan ya. Atau apa ya? Barongan kuda kepang. Oh, dan tarian zapin. Budaya Jawa menyambut pesta bulan mengambang di Marjo. Oh, budaya Jawa, guys. Oke, okay, jadi di sini ada perayaan ya. Dan di sini untuk menyambut ya pesta bulan mengambang Maksudnya bulan mengambang ini gimana guys So saya penasaran sekali dengan video ini Langsung saja kita upload videonya guys Tapi seperti biasa jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe-nya Dan juga istilahnya share video ini ke sosial media teman-teman sekalian Agar lebih rame lagi orang yang tahu tentang budaya Jawa ya di Malaysia ya Okay, langsung saya kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum. Berjumpa lagi. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kali ini saya sangat betul. Dijemput oleh Tourism Johor. Uh, <laughs> untuk menyaksikan Pesta Bulan Mengambang. Okay. Di Pari Pugis. Bulan wow. Bulan. Ha, masyarakat Jawa kat sini. Tiap-tiap bulan dia sambut. Tapi ini edisi raya. Oh, Nampak macam mana okay. ya? Mari kita tengok apa yang ada kat sini. Malam Pesta Bulan Mengambang. Juga Malam pesta ya? bulan mengambang disambut di Keraton Embah Anang. Ah, ini adalah lokasi yang harus dilawati. Uniknya Oi, selain dipanggil Keraton, baik. inspirasi binaan Masjid Agung Demak ini juga mengabadikan seni bina tangga rumah tradisi Melaka, manakala Ui, ukiran sisi tangga diwarnai juga. dengan rona tradisi masyarakat Jawa. Dalam dia pula okay. terdapat pelbagai jenis barang antik oh. yang ada. Oh. oh, alat muzik pun ada, gong ada dan lain-lain lagi. -lain. Ini bukti selahnya kalau orang Jawa itu banyak di Malaysia, guys. Okay. Contohnya macam katil banyak. ni, nah, baru usia lebih ini daripada ini 700 tahun. Oh. Dengan cerita malam-malam oh. ada putri tidur dengan jeramkan ini. Serak aku. Hari kita nak tengok opening, opening show Barongan. Ha. Ah dia tengoklah warung ni macam mana start jangan Okay, tarian Barungan merupakan sejenis tarian rakyat berasal dari Ponorogo yang kemudian direka oh. oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Masyarakat Malaysia. Ah, cerita dia kodok-kodok seekor harimau telah melihat seekor burung merak yang sedang mengembakkan ekornya. Apabila terpandang harimau, merak pun melompat-lompat di atas kepala harimau dan kedua-duanya terus menari. Ah, bukan itu saja. Tarian ini terus diamalkan dan boleh dilihat di daerah Batu Pahat, Johor dan Negeri Selangor macam-macamlah okay. alat muzik digunakan untuk show ni. Ha ada gong, ada gendang, ada aklong. Ni yang dia letak atas kepala tu berat dia lebih pada 40 kg. Uh kalau aku seorang angkat memang tak boleh lah. Tak dapatlah berat tu. Okey. Ayuh. Okey, ini jalan kepang ya udah Kepang, Jalan Kepang Oke, saya kira kalau dari face-face-nya ini memang orang-orang Jawa bener guys Dan yang tadi juga istilahnya yang reok itu juga Dan memang ini bukti bahwasannya ya, Di Malaysia itu banyak orang Jawa Apalagi di Johor ya kan Banyak istilahnya yang udah uh, pintar sangat lah bukan pita atau memang dari dulunya dari kakek uyutnya itu pakai bahasa Jawa guys. Dan di sini tidak dihilangkan Ponorogonya ya. Ini merupakan bukti istilahnya mereka dari sana itu. Keren banget sih. Ponorogo Empire, Barongan Empire. Dan di depannya ada tulisan Ponorogo. Wow keren sih. saya baru nonton ini guys kayak gini, selanjutnya di Johor dulu ya. kalau konser pakai bahasa Jawa pernah kita oh, iya, iya, tonton iya, juga iya, kan, iya, iya, iya, iya, itu saya juga wow iya. ada. ada gitu. Apa tuh? deh. Ayo dek, ne dek, kan? Jadi memang bahasa Jawa di sana kental sekali, guys. Berat banget itu asli. Masya Allah meriah banget ini guys. Dan banyak orang-orang melayu di situ untuk menikmati ya penampilan-penampilan seperti ini. Dan ini wah wow. keren banget. Jadi, sambutan pesta bulan mengambang ini saya sambil baca deskripsinya ya, guys. Ya merupakan sambutan bulanan yang dianjurkan oleh Persatuan Jawa Parit Bugis Muar Bogoro Persatuan ini. Oke, okay. antara persembahan yang ditontonkan adalah seperti barongan, kuda kepang, tarian sabi dan juga nyanyian musik tradisional. Oke, untuk gugulan barongan. Assalamualaikum. Salah, okay. Kalau kita tengok dekat apa? sini ada pakaian yang ber, berwarna tu sangat unik, eh. Busana, busana, busana. Ini adalah bu nama siapa bang? Faiz. Okay, kalau ini busana dari masyarakat masyarakat Jawa masyarakat jauh lah. Masyarakat jauh, komuniti jauh. Okay. Kalau yang saya pakai ni adalah belangkon lah. Belangkon, belangkon, ada areko. So pakaian pemakaian ni memang sinonim dengan orang jauh lah di kota sini. Kita macam pergi masjid, orang bagi songkut kan? Aha. Kita pakai tanjangan, ni kita pakai belakangkut. Belakangkut. Okay, Dia menutup kepala lah. Okay, baik, yang ni pula, nama siapa? pak? Saya Osman. Osman ni, Musana yeah. dari? Musana daripada Perselatan Selat Sending. Oh, Selat Sending kan? Ya, yeah. yeah, hmm. Selat Sending. Saya daripada Perguruan Selat Sending. Tok Guru lah ni? Bukan. Saya <laughs> hanya murib sahaja. Eh, hey, jangan. Ada lagi bapak guru Ada ni. lagi bapak <laughs> guru yeah, lagi. Yeah, yeah, ada. Kita tengok misail tu takut tau. <laughs> Berapa lama pula misail tu? Dahlah, lama dah lama dah daripada hitam sampai putih apa <laughs> lama, lama betul lama <laughs> uh, yeah, yeah. okey nama siapa uh, ari ari ha uh, uh. uh. kalau kita tengok ni pakaian ui uh, uh. macam pengantin aduh ha uh, okay. ni pun untuk kami masyarakat. daripada persatuan seni selak seni malaysia lah seni malaysia, uh, okay. malaysia okay. mana malaysia. kami bertempat di semeterap gelanggang kami kami berdua ni ada daripada sanilah Sana. Oh, sila, sila, sila, sila. Dah nampak kan. Yang ni lagi lain. Salam. Salam, nama siapa? So. Uh, panji, Panji. Panji, Panji Semarang. Ha, uh, jenis. Right? Kalau kita tengok baju, ya, ni memang lain sikit lah. Dah uh, ada berlangkong, lepas tu dia baju. Boleh cerita sikit tak, Bursana ni? Ini busana Jawa. Jawa. Ini Sorjan. Ha, uh -huh. Ah uh, ini samping dia. Oh ni samping dia. dia. dia. Sikitnya. Sikit okay. Tak banyak sangat. Kalau pendekar pakai jenis ni Oh, pendekar tak. tak pendekar tengok keris sebelah harimau sebelah. Yeah. Oh. Kalau di bawah ni uh, Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Harimau. Harimau Jawa macam. Barat. Ah, macam oh. kalau Melaka ni. Uh -huh. Ah, ni panji Semarang. Oh, panji Semarang ah. Kalau Melaka pendek uh, dipanggil Kincir. Macam ni kan? Ah ni pendek. Kincir. kincir. Tadi saya tanya pasal keris. Yeah. Keris orang Jawa dia tak simpan di depan dia ni yeah, di? dia di belakang di belakang mai tengok sikit ah itu dia kena pusing kan bukan tamisari eh bukan tamisari tamis tamis ha bukan Okay, terima yeah, kasih. Ini mengenangkan sekali seolah-olah mengenang budaya seperti ini. Malah dia ada buat show. Malaysia lho ya ini. Jumpa. Datang jemputan. Ya, ya, ya. Tengok saja. Ya, ya. Baik-baik, uh, terima kasih. Saya nak Next, Next pergi. bulan kita akan buat. Persilatan yeah, pula. Next, Next bulan. Time. Kita setiap bulan akan setiap buat bulan uh, festival ni. Okay, uh, boleh cerita oh, sikit pasal festival ni. Okay, ini adalah festival uh, nak ikutkan bulan Purnama ni. Bulan Mengambang ni memang setiap bulan akan uh, berlaku. So, sepada so bulan-bulan yang kita meraihkan ni sebagai orang Jawa ni, rumput Jawa ni, kita biasa makan nasi ambel. ...buat doa aku syukuran okay. dan meraihkan kesenian-kesenian yang ada ya, di kawasan sini lah. Kita mendapatkan okay. kembali pulau ini. Eh bagus. Masyarakat Jawa kita tengok. Setiap bulan ada Starwater Festival kan. Cuma bulan ni kita buat kelainan sikit. Kelainan. Sebenarnya ada Fitri. Sekali ah. jalan. Sekali jalan. jalan. Alhamdulillah. So kita hmm. boleh saksikan kesenian yang memang daripada sini. Memang rumpun sini banyak daripada nama je Barit Bugis tapi ramai Jawa. orang Jawa kan sini. Majoriti dia 99% orang Jawa. Orang Jawa, orang Jawa ke yang nak kena. Orang Jawa kan. Ah. Okay, terima kasih. Ah. Ah. Ah. Nanti kita ah. sama sama-samalah tengok apa Ayuh. yang ada malam ni eh. Okey. Jumpa saya nak cari masalah lagi apa yang ada kat sini. Terensi. <laughs> Ponorogo wah teris teris guys. Saya selaku aduk Sungai Palang Pertamanya mengucapkan ribuan terima kasih Dan rasa teruja ya? Di mana tempat saya ini Sebenarnya amat kaya Dengan budaya Dan juga segala macam Bentuk yang perlu saya ketengahkan Apa tu pandu panas? Aku ada sungai apa air panas? Ya? Aku ada sawah yang sangat menarik tuan-tuan dan puan yang duduk di luar sini eh kalau pergi ke Sungai Palang datanglah sebelum maghrib ataupun dalam pukul 6 pergi ke sawah orang luar biasa datang tu kalau tak mancing dia ambil gambar di post kat Facebook eh? dan banyak lagi kesemuaan yang ada di luar Sungai Palang terima kasih mana ramen nampak pakai baju baju segak dengan apa ni songkok untuk malam ni buat sembah apa ni? Zapin. Zapin. Oh zapin. Oh, da da Jadi tak? di sini perpaduan ya. sibuk sini aku masih tapin buat tapinlah. Hmm. Ah di jugalah tapin tapin jugalah kan sapi ni, berapa orang seorang terlibat? Kadang 4, kadang 5. Kadang ramai-ramai. Jadi, untuk ni lelaki je ke macam tu? Lelaki ada, perempuan, perempuan ada. Lelaki ah. oh, ada, perempuan pun ada lah. Haa. Pula, saya tengok orang macam tak nak cakap sangat, saya cari perempuan lah. Haa? Perempuan ada, Oh, perempuan tak ada, Oh, perempuan tak ada, Oh, dia oh, oh, oh, ramai-ramai pegang sapi ni buat apa ni? Haa, ini aku Sini, betul. Tapi <tuk> malu malu Lepis dia sekali masukkan lelaki ke atau perempuan-perempuanlah dia dicampo dia dicampo dia diwaran-waran dicampo tapi kuasa jangan perempuan dengan perempuan Oh Okey dia, ah, dia oh. Laki -laki. Okay, jadi di antara penggiat-penggiat seni Sabang negeri Johor laki perempuan nanti sudah kita bertual di bulan jadi, nuansa Jawa ada. Nuansa di sini tuh, apa namanya tadi, guys? Bugis, ya kan? Ayo, tak paham juga sebab uh, Jawa park bugis, nuansa. Jadi, campuran semuanya ada disini, guys. Keren banget, sih. Ini sampai hilangkan istilahnya suasana kayak gini, guys. Nuansa Jawa ada, ya kan? Bugis ada, gitu. Melayu juga ada. Zapin dengan negeri Johor tak dapat dipisahkan ha, Berfungsi sebagai hiburan sama ada pada upacara-upacara sekolah Mahupun pada sambutan hari-hari kebesaran Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri Zapin Melayu Johor walaupun lahir daripada adaptasi yang dilakukan ke atas Zapin Arab Secara seletif Namun tidak dapat disangkarkan lagi Tarian zapin ini memperlihatkan lebih kehalusan Dan keayuan geraknya dari tarian zapin Arab Amor Ui oh, lembut Men, betul Tak boleh tengok pakcik belakang tu lah Gantal oh, betul je Jadi, terikut istilahnya, suasana kayak gini, guys. Waduh, nah, bunyinya ini suaranya ini enak banget, guys. Waduh, menenangkan istilahnya masih ada kayak gini, untuk istilahnya. Penyemangatnya anak muda gitu loh guys Supaya tidak lupa kepada tradisi dan budaya gitu Keren Nak cerita sikit ah, Bukan lagu zapin je Dia orang berzapin Lagu macam-macam Lagu rock dia orang zapin Lagu raya dia orang zapin ah, Nampak Macam-macam lagu pun Kita boleh berzapin Seronok lah Orang kata Malam pesta bulan mengambang ni Pendek cerita Semua berhibur bersama-sama Keren Keren Persembahan penutup kami disajikan oh. oleh ini dia Persembahan api Anak-anak ah, muda kampung ni main api dah hai Dia tiup-tiup api tu Nasib baik saya sempat elak Kalau tak, tak kehitap muka aku kena api tu Duduk kat satu malam Memang puas hati Uh, memang rancang. Ada zapin, ada barongan, ada tari menari, ada nyanyian. Ah, Cukup, meriah Malam Pesta Bulan Mengambang di Kampung Parit Bugis, Muar, Johor. Siapa yang nak suka meriah tu, boleh datang bulan depan. Saya Fedy, kita jumpa lagi. Bye-bye. Oke, okay, guys, dan selesai videonya. So, itulah tadi istilahnya ya: Barongan, kuda kepang, dan tarian Zapin. Ya, budaya Jawa menyambut pesta bulan mengambang di Muar Johor. Ya, dan ah keren banget sih, istilahnya suasana-suasana dalam jiwa, dalam hati kita. Ya, kan, ketika melihat istilahnya, Reo Ponorogo itu kita ke Jawa banget. Nah, setelah itu melihat istilahnya, penampilan daripada Zapin, ya kan? Terus tarian kuda kepang juga. Ya, identik, lah. Istilahnya, dengan Indonesia juga seperti itu. Keren sih, dan mereka tetap istilahnya karena banyak orang Jawa di Johor ini, ya kan? Maka mereka tetap uh, melestarikan tradisi yang ada di Jawa seperti itu dan membuat kita macam wow, ini persatuan semua, guys. Semua ada di situ, dan ini menandakan bahwasannya kita semua itu bersaudara. Kita semua itu dari Jawa, ya kan? Ada juga di Malaysia macam tuh. So, tak jauh lah. Nah, jadi, jangan sampai istilahnya kita ya diadu domba, sehingga kita itu berseteru, ya kan? Bertengkar dan lain sebagainya. So, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjalin silaturahim, silaturahmi, dan juga Islam menjalin persaudaraan antara kita, ya. Karena dengan menjalin persaudaraan Islam akan kuat seperti itu. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan, dan ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request di Instagram dan juga di kolom komentar. Dan ya, mohon maaf dari kemarin, saya juga tidak bisa membalas ya dengan cepat karena kemarin itu pulang Kampung jadi, saya memang kayak ingin menikmati lah, ya, menikmati seluruh istilahnya waktu saya ketika ada di kampung itu, jadi kayak wah oh, nggak usah lah nggak usah dulu nggak usah dulu jadi hampir satu minggu saya nggak buat video nah jadi yang di upload itu adalah video stok yang udah ada gitu kan yang sebelumnya saya rekaman persiapan untuk istilahnya pulang kampung itu dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendoakan saya dan juga semoga teman-teman semua diberikan keberkahan dan semoga teman-teman semua juga diberikan kesehatan dan juga kenikmatan serta keberkahan berkah umur berkah rizki dan lain sebagainya semoga teman-teman semua Senantiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran di setiap usahanya Saya Udu diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh